Oh. Arie radio. kita Ayo bun bu, mata mata itu eh tojo ya? nyamannya bisa ya. tindak ya, nah, lampu ya. Ya. bisa pun botak no, ya? oh, oh. oh. nyaman tojo dia man memang. nyaman dia nyaman nyaman man ya, ya. entar apa yeah. Jah, yeah. kalau lebih nah, mereka tak apa aja iya tojo Um radio nyoba dari minggu gua. Ya ayo, parani ayo. Iya coba. Hmm, ya. mm. tos mm. eh. eh, ada. Ok ya. Bo, mak gaya tari-tari kagak lumu. Bo naria radio. Nyerekkani Mak gaya to. Bo, iyo wak narak. Ora larang melengok ana. Iye. Kiri ya. Jira omor ra pada bimbana engko to. Ndak lu setelah lu. Coba nih, kelak mak reches tengoklah. Hmm, ade suara ndo. Wui, <laughs> ada orang, -orang nancung mana yang antena yo Pak. Pokoknya robi. Ari ah mari tes glowing golah. Gua nya. Ada mari tes lah. Yah. Wi-Fi motor benar coplak. Ari atau ra tadi bae. Ha. Tower tadi bae. Coba dari atas. Coba naik bone. Ya. Naik atas. Allah, Allah. Ya, ada nyari tower ya. Oh, nyari eh. gelombang ya. Iya, Nyari tower, nyari tower. Iya. Oh. Jadi radio saya mabelis toh. Boh, ari larang mana? Ya muang mare toh. Tolai man mu ana da. Ora larang <laughs> bele. Jadi coba, yang mau enda, coba. Enggak lagi goreng toh, oper. Me netuk. Boh. Ela wak ada ema raya na. Nah, jadi aja dia mau nyil aja dia mau nya. Yo. Oh, ngerset toh, ngerset toh enda toh. Oh, iya, iya, iya. Pengerset. Ada bekas aku ni ya toh. Iya. Yo. Coba teguk. Nah, ngajiri ya toh. Entelut nah. ia ma ngalos otria. Bukan gendong kau Pak Katas sama Nah, toh. Dia? Ya, hati lawan. Iya. Eh ya minggu cepet ya lapar? napar. Belak. no man. radio, radio ya. Coba coba ada bagian ya... delang Pak Sunik, iya Pak Sunik, di sana iya Pas ni! Pas ni! Pas ni! Pas ni! Pasukan kuning! Oh! Pada bekak! Ah Ria! Eh! Ah Ria patut dia! Eh! Ah Ria kan cemen... Cemen-cemen tak pungkur saja! Ya! Berenai! Betul! Betul! Ya! Ah Ria! Ah Ria! Ah Ria! Ah Ria! Ah Ria! Ah Ria buru dah tengah pergi Ah Ria! Nah, Eh, nah, eh. nyaman. Eh, man Mana nyaman. Yuk Kok oh, oh, tadi her ya. tanya Bu, bon belak tawe. Lapar nyo. iyo, kan lapar kan? Yo mah ayo mangganna juol. Oke, padu Oke, kok ada kiwa mun mole tanya kinya, lu nyain lupaan. Jok beri bontong nyi nyain ronya sa. Tembon lupai ko sungai. Nih tak kerja lagi tak tak kang radio, Mas. radio. God pun cuman bulut tuh Mas eh man, Mas. Iya fokus oh, Mas. Fokuslah Mas. Fokus Mas. Pun Satiah meleningi tuku Satiah tak kira bodoh tuh, Mas. Berempar ya. Ah, Ria ye. Ada berhubung guna tanya harga ye, mire kaya seputukina. Ya, populasi ya, na nikun. Oh, kan nikun. Nikun pas. Dia. panas unik panas unik Ara tak kira bodoh. Ni ari antena mundile pasang. Boh, bodoh. Tak pera. Radio situ Bondo Amerika masuk mas. Kau kau oh, kata kata kau udah. Kenapa? Kau udah pernah dek ya. Semua makata cek ah. nyambir ya teromancing gak ya, tak nyambiles pales. Ah. Iya kening kening les, ah. pales pales. Bisa juga. Ya, bisa. Iya, bisa iya, apa, bagus, nyaman ya dah. Ah, bonyator tuh. Ano tober alas alas alas. Ah siapa lo mas? Nano nyai. Nyai nyai nyai. Bermaas bermaas. Ya, hari yang coba. Bukan, anak panasonic panas berarti Wah jadi kompor. panas, panas, panas, panas, panas, panas, panas, panas, Aria buatlah tak usah bedoring, bedoring. Kata mas, Jelas melas. melagi ini mas, Apa jadi? saya kocak visi di, tapi cuma tak baju kawan kawan tangan eh Arya bisa eh nama Arya Bung bisa yang tadi, radio nah buat kira dua bisa main pesawat ya? nah kanan kiri kanan kiri bisa nih main pesawat Eh, PARA parang para motor, motor, motor, motor, motor. motor <tuk> ini kita, dia. No, no, jadi ya. Iya, iya, iya, iya, Dia oh. iya, iya, iya, iya, iya, berempat iya, iya, iya, kolektor, kolektor. tuh. Barat rata aja do. Jonji susu lagi. Tenang Daripada bagi yo, iya. jauh, lah. Bagi lah, lebih baik. Ya. Bagi lah. yang boleh kianya. Aduh, bagilah. yang berada di dunia. Aduh, Pak. Eh, jadi aku dah nombar. Nombar. Pak. Tenang. Tengah, tengah. Mana ada boleh, ah, Pak? Ada yang membawa diberi. Uh, bayulah, Pak. Bayulah, Pak. Pak. Ya, bayulah, Pak. Aduh. Lebih baik, lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik, itu. Lebih baik, itu. Hahaha. Uh. Dpc kemarin apa? Boleh montai jual radion mana atau dpc boleh. Lupa lu. Kemudian tak juga kapurui. Dpc malu lu. Apa lu? Tetuluh. Akan saya dpc kan. Sian di boleh. Sian di boleh ketol kan. Ketol oleh setong. Sengko setong. Nah berhubung Toni di boleh ketol oleh dua en. Ya ada kabel pentol. Ada aingnya tu. Wah dua kan. Wah dua en Candy Burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy lemak, candy lema, lema. lema, lema. lema. kan nah, ada lemak burger, lemak, burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, candy kan candy burger, candy burger, candy burger, candy burger, setong, burger, candy burger, candy burger, candy burger, ayo, ayo, candy Mana anak-anak kedua je dah Bermak karpang Loh Hari yang kek ni Apa yang perundur Lemak Sambai lemak Sabur Pelik saya lah, Lemak Lemak kau Hari yang kek oleh dua Tapi mak kini, ni Aku Aku Korong marah dia Terus